Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini TV Shop AV Multi System Ini gambarnya aneh ya Jadi tidak ada hijau dan merahnya Ini pada mode AV Gitu ya Ini sebenarnya TV nya normal Nah ini kan ada merah dan hijaunya ini ya Normal sebenarnya, cuman kalau <tuh> mode AV, nah ini ini gambarnya aneh gitu ya. Jadi, ini uh, TV ini uh, harus diganti ini ya. Sistemnya AV ini diganti ya Ini kan N443 Nah ini harus dirubah Ini ya Nah Cara merubahnya oh Ini khusus TV ini Ini harus memakai remote asli seperti ini ya Ya walaupun ini beli baru ini ya Jadi harus memakai seperti ini Dan tidak bisa memakai uh, Remote multi gitu ya Ya mungkin sebagian ada yang bisa ya pakai remote multi, tapi khusus TV ini ini tidak bisa ini ya. Oke jadi ini ini harus dipencet pada uh, tulisan ini ya sistem ini. Nah ini ya tombol ini ini harus dipencet. Nah ini muncul seperti ini, kemudian klik follow up ya. Volume atas atau turun. Nah ini kan sudah berubah warna ya, jadi tam putih ini malah. Kemudian di e, pencet lagi, vol up lagi. Nah ini ya, ini sudah normal gambarnya. Jadi seperti itu ya. Jadi pakai tombol di TV pun ini juga tidak bisa. Jadi harus memakai remote seperti ini. Sebenarnya ini e, apa? Pada mode AV ini semua merek TV ya, kalau gambarnya aneh ini, ini hanya settingan saja ini ya. Caranya setting sistemnya ini, merubah sistemnya ini. Jadi ya seperti itulah. Jadi harus memakai remote seperti ini kalau untuk TV ini ya. Nah, mungkin untuk yang lain tidak. Masalah pakai tombol di TV juga oke. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.